Halo semua, welcome back to my channel uh, Aku lagi jalan-jalan di Birch Khalifa uh, Kita sambil ngobrol yuk Tapi by the way aku gak pakai mic Ketinggalan, jadi semoga kalian bisa dengar suaraku ya Kita akan ngomongin Tentang gimana caranya attract Specific person atau orang spesifik Siapapun itu mau lawan jenis Bos rd uh, Supaya ngubungin kamu Atau obses sama kamu, oke? Okay? Oke, okay. aku paham banget nih buat kalian Yang lagi overthinking, yang lagi kayak Anxiety, kepikiran kenapa ya orang ini kok gak ada kabar, apa jangan-jangan begini ya, apa jangan-jangan begitu ya, kayak udah mulai banyak pikiran negatif menongol, ya kan, gimana caranya kita membuat seseorang spesifik, obses sama kamu, ngubungin kamu yang tadinya hilang, jadi ngabarin kamu yang tadinya gak ada kabar, tiba-tiba nelpon, oke, okay? yang pertama, kalau kamu lagi ngerasa kayak anxiety, kepikiran dia terus, kamu gak bisa berhenti mikirin dia, kamu kayak obses sama dia, oke, okay, yang harus kamu lakukan pertama, meditasi, aku gak bohong sih, meditasi membantu banget kalau kamu lagi anxiety mikirin dia terus kenapa ya sampai sekarang kok gak ada kabar ini udah seminggu, ini udah dua bulan coba deh kamu meditasi kenapa meditasi itu kan ketika kamu tarik nafas wah itu membantu banget supaya kamu gak anxiety supaya kamu gak cemas di kepala itu membantu banget, jadi kalau kamu lagi menunggu seseorang, hubungin kamu siapapun itu ya, gebetan pacar, suami bos, HRD klien gitu kamu meditasi dulu supaya kamu calm ya kan supaya kamu tenang dan vibrasi kamu naik ada di atas Oke okay, yang selanjutnya kita akan ngomongin tentang law of assumption uh, membuat seseorang obses sama kamu ngubungin dan semuanya yang pertama kamu harus ada di point of view nya dia bagaimana dia memandang kamu jadi kamu cuekin 3D saat ini realitanya kamu Misalnya ada anxiety, nih. Misalnya ada negative thinking, kayak mungkin gak sih dia beneran suka sama aku, kayak dia gak suka sama aku deh. Ya udahlah, kayaknya dia emang bakal nyuekin aku nih. Gitu kan? Kamu langsung switch nggak No, no, that's not reality. Uh, dia suka banget sama aku. Dia pasti ngubungin aku. Iyalah, jelas dia pasti ngubungin aku. Lihat aja, lihat aja dia pasti ngajakin ketemu. Gitu loh, ngerti gak sih? afirmasi afirmasi, afirmasi. Katakan ke diri kamu kalau of course, kayak he likes me, he loves me so much aku tahu dia kangen sama aku aku tahu dia nggak bisa berhenti mikirin aku ngerti nggak jadi kalau kata Neville Goddard apapun yang ada di realitas saat ini Oke okay, 3D life itu doesn't matter kenapa karena sebenarnya realita yang terjadi itu ada di sini dan di sini di sini kamu semua hidupmu yang terjadi saat ini hasil dari pikiran dan perasaan kamu di masa lalu Oke okay? jadi untuk saat ini, kalau kamu mulai ada pikiran Kayak negatif, tapi Mungkin gak sih dia ngubungin aku, mungkin gak sih Dia kayak suka sama aku segala macam, udah mulai tuh rusak rusak rusak, kamu langsung cuekin Realitas saat ini, kamu langsung kayak enggak Aku yakin dia ngubungin aku, aku yakin dia suka Sama aku, of course, he likes me Iyalah, dia suka sama aku Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kamu cuekin 3D life Cuekin realitas saat ini, jangan fokus Meskipun saat ini kamu belum mendapatkan hasilnya Meskipun saat ini kamu belum Dapat chat, kamu ngeliat di HP dia belum ngechat kamu. Test kita nggak fokus ke situ. Jadi kamu terus-terusan berucap, berasumsi tentang si orang itu memandang kamu kayak of course he likes me. Dia bakal ngechat aku duluan, dia bakal ngajakin aku ketemu. Iyalah, udah jelas, dia pasti suka sama aku, dia pasti obses sama aku. Ngerti nggak sih? Jadi kalau katanya si Neville ya, be delusional, be delusional. <laughs> Pokoknya kamu delusional tuh gak apa-apa banget Kayak kamu dibilang halu sama orang tuh that's fine Tapi kan yang tahu kamu doang Jadi kamu kalau bisa ketika ada negative thinking, ketika ada anxiety Dia suka nggak ya sama aku langsung Afirmasi, afirmasi, afirmasi Kamu bisa ngelihat banyak testimoni orang-orang berhasil Di video-video TikTokku, di Youtube yang tentang no contact period, yang tentang bagaimana cara seseorang menghubungi kita, itu banyak banget yang berhasil, kenapa coba? karena mereka pakai law of assumption, kamu terus-terusan afirmasi, kamu terus-terusan telling yourself kalau of course he like me, of course he will text me, of course he want to meet me ketika kamu terus-terusan ngomong kayak gitu, kamu masuk ke alam bawah sadar dan subconscious mind kamu menerimanya, dan itu yang akan membawa menjadi realita Aku mau kamu jangan fokus ke 3D realitas saat ini, cuekin realitas saat ini, gak peduli apapun hasilnya Meskipun dia belum hubungin kamu, meskipun kamu masih menunggu chat dia, please jangan nunggu Just do it, believe it yourself, believe it your heart, kalau dia bakal hubungin kamu, kalau emang dia obses sama kamu And then just forget it, kayak kamu sibukin diri, kamu kayak distract yourself, ngapain kayak, Jangan mikirin dia terus Semakin kamu belum dites, semakin kamu mikirin dia terus Kamu belum let go Kamu belum trust Ngerti gak mas aku? Jadi ketika kamu sibukin diri, ketika kamu ngapain gitu ya Sama aja kamu tahu kalau dia bakal ngubungin You trust the God, you trust the universe, you trust the timing Karena semakin kamu nunggu, semakin kamu ngecek HP Terus, kok dia belum ngubungin aku ya? Gak akan dia ngubungin Oke okay guys, jadi kalau pikiran kamu mulai negatif thinking kayak Kemana ya, dia kok gak ada kabar, jangan-jangan dia pergi sama cewek lain Jangan-jangan, jangan-jangan gitu Atau gak kayak uh, HRD-nya kok belum nelpon aku ya, jangan-jangan aku gak lolos Kayaknya aku gak pantas deh kerja di sana Langsung kamu back to present moment Langsung kamu gini, ngerti gak sih? Kayak kamu langsung sadar gitu loh Karena itu semua cuma ada di kepala kamu doang Itu semua cuma ada di skenario Kamu sendiri yang bikin skenarionya Jadi kalau mulai nongol, rusak-rusak di kepala nih kamu ngecek, belum ada, kamu ngecek kok dia belum ngubungin yang langsung kamu, enggak no, he likes me dia suka sama aku of course dia bakal ngajak ketemu aku of course dia bakal ngubungin aku, kayak gitu loh jadi kunci law of assumption kalau mau berhasil adalah delusional atau berhalusinasi <laughs> mungkin buat sebagian orang kayak ah lu kebanyakan halu loh gitu kayak orang gila gitu kan, tapi emang hal-hal kayak gini, hal-hal metafisika begini nggak bisa dipahamin sama semua orang tapi kalau kamu udah praktek dan berhasil di hidup kamu, kamu kayak, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ngerti gak sih? Baru kamu nanti percaya. Be delusional. Halusinasi. Kamu terus-terusan afirmasi, afirmasi, afirmasi, asumsi, asumsi, asumsi. Jadi followernya Tresna nih, udah nggak mungkin lagi ngejar-ngejar orang gitu. Kamu boleh sih ngejar, tapi kalau yang bener-bener penting banget, yang kamu bener-bener udah penasaran banget. Tapi kalau misalnya nggak, ya kan, feel your hand. Feel your hand. Kamu langsung fokus, langsung kayak sadar gitu ya. Kamu langsung sadar ke momen saat ini. Kalau semua itu cuma ada di kepala kamu doang. You focus with your hand. Setiap kali kamu ada keinginan mau ngubungin dia, mau ngejar dia, langsung kamu fokus. Nggak. No. Ngerti nggak? Kamu langsung kayak... Aware, langsung aware sama present moment. Terus tips tambahan ya, yang ketiga adalah mendengarkan lagu-lagu yang bikin kamu jatuh cinta, wedding song, lagu-lagu romantis, lagu-lagu cinta. Ketika kamu lagi overthinking, kamu kayak aduh. Tapi ini khusus lawan jenis ya, kalau yang lagu cinta ya, bukan yang buat HR dia atau bos. Kalau kamu mulai kayak aduh apa dia selingkuh ya dia jalan sama orang lain ya gitu-gitu. Apa dia gak suka sama aku, langsung kamu dengerin lagu-lagu cinta, wedding song. Kalau favorit aku tuh kayak, from this moment, you are still the one, pain my love. Pokoknya model-model kayak gitu. Itu membuat kamu langsung balik on track, feeling love, feeling relax feeling happy. Percaya deh, itu pernah berhasil di aku. Ketika aku terus-terusan ngecek, terus setiap hari aku mikirin dia kayak aku yang obses. Aku ngomongin tentang dia, terus ke temen-temen aku, aku ngeliat HP kok dia belum ngubungin. Ya, dia nggak ngubungin, tapi ketika aku sibuk, ketika aku kayak udah let go, aku udah pasrah, kayak ada di, ada di posisi. Ya, udahlah kalau dia nggak ngubungin, ya nggak masalah. Gak tiba-tiba ngubungin. Ada WhatsApp, geter-geter, aku pikir dari temen aku karena aku langsung buka aja. Aku nggak ngarep dari dia, eh ternyata dari dia, loh kayak hey How are you gitu jadi ketika kamu lupa ketika kamu nggak nungguin Bakal sampai mikirin dia obses banget ngecek terus dia nongol jadi apa yang harus dilakukan Let go pasrah ikhlas kamu ada di energi kayak ya udah apapun yang terjadi gue pasrah gitu loh kamu pikirkan kalimat seperti apa yang ingin kamu dengar, yang ingin kamu baca teks seperti apa yang ingin kamu dapat Kayak permintaan maaf kah, I miss you kah, atau dia mau ngajakin ketemuan kah Kamu harus spesifik bayanginnya Kayak aku, aku pengen si seseorang ini mikir kalau aku tuh kayak you're so pretty, you're so different from other woman Dan bener dia mau kayak gitu ke aku, sampai aku kayak kok bisa ya, pas banget Okay guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!